Please believe me, please believe me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 mengkosok tak perlu lagi percaya kau hanya pura-pura kita di ujung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 Yang Dan jangan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 menarik paksa kau dari pelukku lalu kita kembali menabung rasa rindu saling mengirim doa sampai nanti sayangku padan padan serana 拜拜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 Ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu Di langkahmu, serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Apa di hatiku, bawalah diriku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam impimu. Di langkahmu, sorga hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapa di hatiku Bawalah diriku selamanya Dalam infimu Dila kamu Serta hidupmu genggamlah Daku kini juga nanti Harapa di hatiku Bawalah diriku selamanya Simpan keyakinan, ketulusan cinta. Pahami, apa maumu Kau sakitiku lagi, inikah caramu Sakit itu lagi. Aku saking aku larang Ku bicara tak pernah kau dengar Kau selalu salahkan ku Kau merasa kau yang paling benar aku larang ku bicara tak pernah kau dengar. percaya, apa mungkin kamu telah dampingiku atau mungkin dirimu sudah bosan denganku apa mungkin kamu sudah ada